Wow, dapat teman-teman. Wadidio, pada, pada, pada, wow, dapat teman-teman. Wow, apaan nih teman-teman? Lihat ini, wadidio. Ih, wadadididio, apaan nih? Wow, kerang kembar teman-teman. Wow, ini kerangnya kembar. Lihat ini. Ya ampun, ya ampun, apaan nih teman-teman? Mantap sekali. Mat datang lagi di channel ini teman-teman. Hari ini kita akan mencari mainan, teman-teman. Langsung aja kita berjalan, teman-teman. Ayo kita berjalan. Kita mencari mainan. Wajib jauh. apaan tuh, teman-teman? Wow, apaan nih banyak bonekanya, teman-teman? Wow, ada kolamnya. Wajib jauh. Wow, ternyata ada spot pancing itu, teman-teman. Lihat, teman-teman. mantap sekali. Wih, bisa mancing kita, teman-teman. Wih, wow, banyak ikannya, teman-teman. Lihatin tuh. Wow, kita berhasil Menemukan spot pancing teman-teman Mantap sekali teman-teman Oke kita pancing aja teman-teman Ikannya teman-teman Wih yang mana dulu teman-teman <m ojos> Oke okay, kita pancing yang warna pink itu teman Lihat ini teman-teman Wah susah teman-teman Wah susah banget Wow dapat teman-teman Wadidaw Ada ada ada ada ada ada Apaan ini teman-teman Wah dapat ikan warna pink teman-teman Oke teman-teman, kita kumpulkan dulu sini teman-teman, ikannya teman-teman. Oke kita lanjut mancing lagi teman-teman. Wah apaan nih teman-teman? Kita pancing dulu teman-teman. Didi, Wah wow dapat teman-teman. Wih, mantul. Apaan nih? Wow, kita berhasil mendapatkan lobster warna hijau teman-teman. Lihat ini. Oke dah, kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, bespot pancing yang sangat-sangat mantap ini teman-teman. Kita pancing yang warna kuning itu teman-teman. Wih, -teman. didididididih. Wow, wow, susah nih teman-teman. Liatin tuh, ikannya lari. Wah, coba lagi teman-teman. Oke, kita harus sabar teman-teman. Kalau mancing, wadah dididiao. Dapat teman-teman. <laughs> Oke, wow, nampaknya ini. Wow, ini ikan warna kuning teman-teman. Ekornya hijau. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Mantap kita ini, sepot pancingnya teman-teman. Kita pancingnya warna biru itu teman-teman. Kira-kira ikan apa itu ya? Oke, kita pancing aja. Tut Ayo makan, ayo makan. Ayo ikan makan, woi. Dia Wow, apa nih teman-teman? Lihat ini. Waduh dia. Wih. Wow, ternyata ini adalah ikan kalau Megalodon teman-teman. Wih. -teman besar sekali ya ikannya ya Wow kita berhasil mendapatkan ikan hijau Megalodon teman-teman <gih>, wih mantap sekali nih spot pancingnya wah ikannya habis teman-teman Wow ada lagi teman-teman apaan nih lihat ini Wow kita pancing aja teman-teman, bismillahirrahmanirrahim wadah mantap sekali teman-teman Wow ikan apa nih Wadidau, lihat nih, waduh, lepas teman-teman. Wih, kita pancing lagi teman-teman. Wah, lepas teman-teman. Wadidau, wow, wih, dapat lagi nih teman-teman. Wah, lihat ini, ekornya teman-teman. <gif> wih, ini ikan apa ya? Enggak tahu namanya. Ikannya warna kuning, ada jambulnya nih teman-teman. Wih, mantap pokoknya teman-teman. Wih, kita kumpulkan di sini teman-teman. Wih, wow, spot pancing yang sangat-sangat mantul teman-teman. Wih kayak ikannya habis, teman-teman. Oke nggak apa-apa, kita taruh sini dulu, teman-teman. Wih, wow lihat ini, wih mantap. Oke teman-teman, sekarang kita kumpulkan bonekanya, teman-teman. Wih ada banyak sekali nih, warna merah, warna hijau, wih warna kuning, teman-teman. Wih mantap sekali, kita taruh sini, teman-teman. Wah, -teman. wih mantul. Wih, wow ada lagi nih boneka Doraemon kita taruh sini ya. Ada lagi nih Mickey Mouse. Wih, mantap sekali buat kita hari ini teman-teman Ada lagi nih, Doraemon lagi teman-teman Wih, lihat nih, dapat banyak Wih, apa nih? Wow, wadidaw Wow, ternyata ini Hello Kitty teman-teman Oke, kita kumpulkan Wow, ada lagi teman-teman Wow, mantul sekali, lihat ini Wow, ini boneka Doraemon Kita kumpulkan aja teman-teman Lanjut kita keliling teman-teman Wah, wow, dapat apa lagi? Wadidaw, apaan nih teman-teman? Wih, -teman? wow, mantap Apaan, teman-teman? Wow, ternyata ini adalah kerang, teman-teman! Wih, kerang apa nih? Wow, wow, warna-warni, teman-teman! Wih, warna coklat, warna putih! wah wow, warna krem! Wow, kerang terompet, nih, teman-teman! Wih, mantul sekali kita kumpulkan di disini, teman-teman! lihat kan campur aja, teman-teman! Wih, mantul sekali! Wow, apa, apa nih? Wow, ternyata ini adalah kerang macan tutul, teman-teman! Wih, motifnya kayak macan tutul, ya! Wih, kita kumpulkan aja, apa-apa! Oke, apaan nih? Wow, ini ternyata! Wow, kerang! Contong es krim nih, teman-teman! Wih, kayak contong es krim ya! Wih, kita kumpulkan aja! Wah, dapat banyak nih! Wah, ada di dijau apa nih? Wow, kerang kembar, teman-teman! Wow, ini kerangnya kembar! Lihat ini! Wow, ada duri-durinya gini ya! Wih, mengerikan, teman-teman! Lihat ini! Wih, mantap ya! Tapi nggak apa-apa, kita kumpulkan! Wah, mantap sekali ini, teman-teman! Kita lanjut jalan, teman-teman Wadididau apaan nih teman-teman? Wadididau. Wow. Apaan nih ya? Wow, ternyata ini adalah gurita teman-teman. Wih, gurita nih, warna-warni, warna kuning juga warna pink. Kita kumpulkan ya teman-teman. Ada lagi nih teman-teman. Wah, apaan nih? Wow, ternyata ini adalah lobster merah. Oke, kita kumpulkan aja teman-teman, enggak -teman. apa-apa. Apaan lagi nih? Wah, ah, ternyata ini adalah kura-kura. Kita kumpulkan aja semuanya oke mantap sekali pokoknya teman-teman wadah -teman. wadadididaw apalagi teman-teman ya ampun ya ampun apaan nih teman-teman mantap sekali apaan ya wow ternyata ini adalah cangkang bekicot pelangi teman-teman warna-warni lihat ini wah kita comotin aja pokoknya teman-teman mantap sekali teman-teman lihat ini teman-teman wadidaw mandul-mandul kendul Ih. Wow, mantap pokoknya teman lihat ini. Wadidau. mantul sekali teman-teman lihat ini. Wow, dapat spot pancing. Wih, dapat ikan spot pancing ini teman-teman, dapat buruan kayak gini banyaknya. Wow, mantap sekali teman-teman. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Wih, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Mantul, markendul-kendul lihat ini. Wow, mantap. Wih, mantul pokoknya.